Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati, pada sore hari ini kami melaporkan informasi kepada masyarakat khususnya tentang perkembangan COVID-19 di wilayah kita. Yang pertama tentang perkembangan kasus dapat saya laporkan bahwa pada sore hari ini ada tambahan pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang terdiri dari satu orang WNI dan delapan orang saya ulangi satu orang WNI atau saya ulangi ya pada sore hari ini ada penambahan kasus pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang terdiri dari satu orang WNA dan delapan orang WNI kemudian untuk Hasil uji labnya dapat saya laporkan bahwa hari ini tidak ada penambahan kasus yang positif. Jadi jumlahnya masih tetap 25 orang, sama dengan kemarin. Sedangkan untuk yang negatif ada penambahan yaitu sebanyak 15 orang. Kabar yang mengembirakan tetap kami informasikan kepada masyarakat bahwa hari ini ada satu orang yang sembuh yakni warga negara Indonesia asal Bali demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kasusnya kemudian yang kedua saya informasikan tentang langkah-langkah lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya untuk terus menguatkan langkah-langkah kita dalam melindungi masyarakat Bali dari ancaman COVID-19 ini. Yang pertama, baru saja Bapak Gubernur mengumumkan instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tanggal 1 April tahun 2020 karena dibuatnya selesainya malam, maka baru tadi diumumkan oleh beliau. Instruksi Gubernur ini tentang penguatan, pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi kita menggunakan kata penguatan. Karena sesungguhnya upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 itu selama ini telah kita laksanakan bersama-sama. Karena Dua hari yang lalu, Bapak Presiden mengambil kebijakan baru menerbitkan kepres tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat COVID-19 dan juga peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Maka pemerintah Provinsi Bali meresponnya dengan mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, yakni menerbitkan instruksi Gubernur Bali tentang penguatan, pencegahan, dan penanganan COVID-19 ini. Substansi dari instruksi Gubernur ini adalah lebih tinggi tingkatannya dari yang dilakukan sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa selama ini pemerintah Provinsi Bali terus mengeluarkan surat edaran, mengeluarkan himbauan dan juga ajakan. Tapi dengan instruksi ini, maka Bapak Gubernur tidak lagi menghimbau. Tetapi menginstruksikan, jadi ini tentu lebih kuat tekanannya daripada himbauan. Apa yang diinstruksikan oleh beliau, kontennya adalah sama, yakni penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini tentang bekerja di rumah, tentang belajar dari rumah, tentang beribadah dari rumah, tentang... Penghentian kegiatan-kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Karena ini sifatnya instruksi, saya katakan tadi lebih kuat tekanannya daripada sebelumnya yang berupa himbauan. Dalam instruksi ini sekaligus juga Bapak Gubernur memohon kepada... Panglima Kodam 9 Udayana kepada Kapolda Bali untuk melakukan pengawasan pelaksanaan instruksi ini di lapangan. Artinya ketika warga masyarakat kita tidak mengikuti dengan baik instruksi gubernur ini maka aparat penegak hukum dalam hal ini, Polda Bali dengan segenap jajarannya Tentu saja juga dibantu oleh Kodam 9 Udayana dengan segenap jajarannya dapat melakukan tindakan-tindakan yang tegas. Oleh karena itu, maka kami memohon kepada masyarakat untuk mengikuti dengan baik instruksi gubernur ini. Mengikutinya dengan penuh ketaatan, disiplin, dan tanggung jawab. Karena sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Sekali lagi, sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Caranya yang paling kuat adalah disiplin menjaga jarak, disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika itu kita bisa lakukan bersama, maka sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kurangi penyebarannya pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, mulai kemarin sore, Satgas juga melakukan tindakan yang lebih ketat lagi dalam menjaga pintu masuk kita. Kalau di Bandara Ngurah Rai, Satgas telah melakukan tindakan rapid test kepada kawan-kawan kita, para pekerja migran yang pulang dari luar negeri, dari negara manapun berasal sudah membawa Health Certificate atau belum, semuanya kita ambil atau kita lakukan tindakan pemeriksaan menggunakan rapid test untuk memastikan yang masuk melalui pintu Bandara Ngurah Rai adalah kawan-kawan kita, adik-adik kita, saudara kita yang semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian pintu masuk kita di Gilimanuk Mulai kemarin kita juga melakukan rapid test Terutama sekali bagi mereka yang datang dari daerah-daerah terjangkit di daerah seberang. Itu sudah diterapkan dan tadi saya monitor juga terus dilanjutkan. Ini juga bagian dari upaya memperkuat upaya-upaya pencegahan terhadap potensi risiko yang datangnya dari luar dapat saya informasikan juga bahwa mulai tanggal 22 Maret tahun 2020 sampai sore ini tanggal 2 April 2020 jumlah pekerja migran kita yang kembali pulang sebanyak 3.481 semuanya ini telah kita periksa kesehatannya Telah kita berikan surat keterangan sehat dan himbauan untuk karantina di rumah Telah kita minta kepada berbagai komponen untuk bersama-sama melakukan pengawasan Terhadap ketaatan dan disiplin mereka untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing Berikutnya yang kami lakukan pada hari ini juga adalah penambahan logistik kita dalam upaya penguatan penanganan COVID-19 ini. Kalau tadi tentang pencegahan, maka tentang penanganan. Hari ini kita mendapatkan tambahan suplai logistik yakni 7.500 APD dan 35.000 masker. Ditambah juga dengan rapid test yang kita terima kemarin sebanyak 8.400 terus kita pergunakan. Dengan demikian maka upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya penanganan yang kita lakukan akan semakin kuat. Namun demikian sekali lagi kuncinya ada pada diri individu setiap warga masyarakat Bali untuk taat dan disiplin mengikuti instruksi Gubernur Bali mengenai bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadat dari rumah. Tidak mengadakan, menghadiri kegiatan keramaian, kegiatan hiburan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan masa. Menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kalau keluar menggunakan masker. Menjaga jarak dengan individu-individu yang lainnya. Pada jarak yang aman, yang tidak memungkinkan terjadi transmisi lokal atau penyebaran virus dari individu satu ke individu yang lainnya. Melalui upaya bersama ini, kita akan meyakini atau kita akan mendapatkan harapan yang lebih kuat supaya Bali segera terbebas dari COVID-19 ini. Di samping upaya-upaya yang kita lakukan tersebut, maka para pemimpin agama kita juga telah memberikan arahan untuk juga melaksanakan yadnya, atau yadnya bakti kepada yang widiwasa, kepada ide betara-ide betari. Sore hari ini, pukul 18, dilaksanakan doa bersama seluruh umat beragama, baik itu umat Hindu, umat Muslim, umat Kristen, umat Buddha, umat Konghucu, semuanya bersama-sama melaksanakan doa bersama untuk memohon agar Bali ini selamat. Jadi sesungguhnya perjuangan kita melawan COVID-19 di Bali telah kita lakukan dalam dua dimensi. Dimensi skala dan juga dimensi niskala. Astung yang dewasa berkenan memberikan anugerahnya untuk keselamatan kita semua. Ini bagian yang menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Bali. Kami pemerintah Provinsi Bali di samping operasional sehari-hari melakukan penanganan, pencegahan terhadap COVID-19, tentu pemerintah Provinsi Bali juga memperhatikan, mencermati tentang ketersediaan pangan untuk masyarakat kita. Laporan dari Kadis Pertanian dan Kadis dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang selalu menginformasikan kepada kami setiap hari bahwa ketersediaan Kebutuhan pokok masyarakat, terutama sekali pangan dalam posisi yang aman. Demikian juga ketersediaan di pasar ya dalam kondisi yang aman. Ini juga telah dilaporkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Tidak hanya tersedia di pasar, tetapi harganya juga masih terkendali dengan baik. Kepala Bulog juga telah melaporkan bahwa persediaan beras di Bulog dalam keadaan cukup untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi saat ini. Jadi gambaran umumnya adalah Bulog telah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah yang cukup, kemudian produksi pangan kita untuk di Bali dijamin cukup. Ketersediaan di pasar juga tersedia cukup dan dengan harga yang terkendali Tentu pemerintah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama Di samping itu, pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat juga telah mengambil kebijakan social safety net Yaitu jaring pengaman sosial Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam situasi ini untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat miskin. Jadi, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk PKH, itu program keluarga harapan dan program-program sosial lainnya, coveragenya, artinya jumlah orang yang dibantu bertambah. Kemudian nilai nominalnya juga dinaikkan. Jangka waktunya juga diperpanjang oleh pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan skema kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi terhadap situasi ini. Jadi di tengah hiruk pikuk penanganan penyakit ini, kami pemerintah Provinsi Bali juga tidak lalai untuk memperhatikan situasi ketersediaan pangan, harga, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Demikian juga kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan sosial telah diinventarisasi dengan baik oleh dinas sosial, diusulkan ke pemerintah pusat untuk memastikan mereka bisa menerima pada bulan-bulan ini dan bulan ke depan. Mengenai kondisi perbankan, terutama sekali karena Perekonomian kita terganggu, maka tentu berbagai sektor usaha juga mengalami gangguan. Pemerintah telah mengambil kebijakan relaksasi mengenai pinjaman masyarakat di lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi sesungguhnya skema-skema untuk mengatasi persoalan sosial, persoalan ekonomi sebagai akibat dari berkembangnya penyakit ini telah diantisipasi oleh pemerintah. Namun demikian, kita tetap berharap supaya eskalasi penyakit ini tidak terus meningkat karena merugikan semua pihak. Bagaimana dengan potensi gangguan keamanan? Ini pun telah dipetakan dengan baik oleh jajaran Polda Bali. Bapak Kapolda, telah mencermati dengan seksama perkembangan situasi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan banyak orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang yang secara ekonomi mengalami gangguan yang cukup serius dari sisi gangguan keamanan tentu ini bisa menjadi potensi terjadinya kriminalitas Bapak Kapolda sudah membicarakan, membahas hal ini, sudah melakukan antisipasi dengan baik Selanjutnya tentu kita berpulang kepada masyarakat kita sendiri Bagaimana untuk disiplin, menjaga supaya COVID-19 COVID ini tidak meluas Disiplin, menjaga supaya gangguan-gangguan keamanan tidak terjadi di Bali Dan kita punya kepercayaan serta keyakinan bahwa Bali akan bisa Tetap menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya.